Do I have Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu Wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim Wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala ali ala sayyidina muhammadin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal al alimul hakim La hawla wa la illa billahi la'aliyyil azim Amma ma'adhu ayuhal hadirun wal hadirat Ittaqulloha haqqa tuqatihi wa tamutunna illa wa antu muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah bi'izzatillah wa bi'kudratillah wa bi Kita semua bisa bertemu bertatap muka, bisa berkumpul kembali Di tempat yang mulia ini Waktu yang sangat diistimewakan oleh Allah Semoga dan senantiasa Amal ibu dan amal bapak-bapak semua Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai salah satu amalan solihan Wa amalan makbulan Amal yang baik Amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Semoga Semoga Semakin banyak amal kita, semakin menumpuk amal kita, semuanya diterima oleh Allah. Semuanya baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana Wanabijana Nabi Besar. Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berikut keluarganya, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in Sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir Semoga semuanya, ya tanpa terkecuali Ibu, bapak semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafa'atul uzma' ya. Nanti dia umat jajah wal hisab di saat kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, apa yang sudah kita lakukan di dunia, semua akan diminta pertanggungjawaban dari kita semua. Nah, kita perlu di situ membutuhkan pertolongan yang besar, pertolongan yang mulia, yaitu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya mendapatkannya Amin Allahumma ya Allah Ya Rabbal Alamin Ibu bapak hadirin Kaum muslimin Sidang pengajian Rahimakumullah Dalam ayat 28 Sampai 29 Khayfa takfuru Nabilahi wakumtum Amwata Amwata Uh, mohon izin kepada yang membawa Al-Qur'annya mohon di apa dibaca semua bareng-bareng uh, yang kebetulan yang ada Qur'an di tangan atau di pegangnya kita sebelum ditafsirkan atau sebelum diterjemahkan kita <coughs> dibaca bareng-bareng supaya kita dapat pahala bersama ya. Jadi dapat pahalanya bukan hanya mendengarkan saja, tetapi kita juga membaca karena Al-Qur'an ini beda dengan Al-Qur'an ya. Qur'an ini beda dengan buku-buku yang biasa kita baca. Al-Qur'an ini dari mulai pegang pun ini punya pahala membawanya pun punya fahala, membacanya pun punya fahala, melihatnya pun punya fahala mengartikannya pun, mendengarkannya pun, semuanya itu akan menjadikan fahala kebaikan bagi kita semua bukankah kita untuk sedang sekarang ini sedang menghimpun dan mengumpulkan pahala kan ya adunya bahwa dunia ini adalah tempat untuk menanam kebaikan kebaikan gitunya tap kebaikan. Ozzu bilahimina syaitan Jawab saran. Hai fatakhfuruna wa khum am fa ya <himself> ثُمَّ يُمِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ satu ayat. هو الذي خلق لكم من الأرض ثم استوى إلى السماء فسوى هُنَّ سبعاً وهو بِهُ Sodang kong Azim. hun loh lim. Tuh, wes standarnya, dak iski emak uh, ngap cenaknya, tuh gitu, engap. Tandar wes tengah-tengah darasnya, ayah ahli napa dekak emari kiloat, pasar empat bambang tuh kiloat. Ah, ya mah orang standar wae dong, ngan Adres mudah-mudahan dapat paha Allah. Pahala ya <tuh> <tuh> Khaifatak furunabillahi Bagaimana bisa kufur kalian kepada Allah Wakumtum amwata Sementara kalian ini dulunya mati, faah maka kemudian menghidupkan Allah kepada kalian, Thumma yumi tukum. Seterusnya Allah mematikan kepada kalian. Tumma yuhyikum seterusnya menghidupkan kembali Allah kepada kalian Suma ilaihi dan terus kembali kepada Allah turjauna dikembalikan semuanya. Wal ladzi khalaqa lakum fil ardi huwa Allah alladzi khalaqad yang sudah menciptakan Kalian yang sudah menciptakan lakum untuk kalian ma sesuatu fil ardi yang ada di bumi Jami'an semuanya. Sumastawa kemudian Allah menuju ila sama kepada langit pasawahuna sabasama watin maka Allah ciptakan selama tujuh hari sabasama watin yaitu langit wa Allah bi kulli kepada segala sesuatu alimun alim uninga kaifatakfuruna hale kaya opo kata orang jawa hale kaya opo wis kubur sirok billahi kalawan Allah Wakuntum, Wakuntum lenus ono sirokabe amwatan ikumati pahyaku maka muripaken insun ing sirokabe. Kai fatak furu na bisa kalalu fur aranjin kabe. Billahi kagusti Allah. Wa kuntum sarang hari aranjen kabeh Eta amwatan asal na maut Pa ahya mangka Ngahirupken kaula ke ka aranjen kabeh Sumayu mangka salah jengna Ngamautken kaulak ke ka aranjen kabeh Sumayu yiku mangka salah jengna ngahirupkeun deui kaula ka Allah karanjean kabeh summa ilaihi mangka salajengna tetep ka Allah tur bakal dibalikeun aranjeun kabeh kitu kan itu dengan berbagai bahasa yang ditafsirkan secara bebas lah ya secara bebas dengan bahasa masing-masing supaya kita masuk <coughs> dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yaitu menegur seolah-olah karena sebelum ayat ini banyak orang-orang yang kafir banyak orang-orang yang kufur atas ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika Allah menurunkan ayat demi ayat apalagi ayat yang kemarin yang Allah banyak mengumpamakan dan yang dijadikan perumpamaannya itu hanya sekedar makhluk kecil Itu di depan atau orang-orang Yahudi pada saat itu sangat apa menghina dan meledek sehingga mereka itu bukan bertambah keyakinan kepada Allah bukan bertambah keimanan kepada Allah bahkan semakin sesat, semakin jauh semakin kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. jadi dengan adanya mereka itu semakin kufur maka Allah ini menurunkan ayat-ayat ini untuk menegur kalian kata Allah khayfa takfuru Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak meyakini atas ini semua adalah perintah Allah? Bagaimana bisa kamu ini bisa jadi kufur? Wakuntum amwatan, sementara keadaan kalian ini dulunya mati, dulunya tidak bisa apa-apa dulunya tidak tahu apa-apa dulunya tidak punya apa-apa kok bisa kalian ini bisa kupur kepada Allah Pak Ahyakum dan Allah yang menghidupkan kalian Allah yang memberikan rizki kepada kalian, Allah yang menggerakkan kalian, Allah yang memberikan hidup kalian, Allah yang mengadakan kalian setelah tidak ada, Allah yang menghidupkan setelah mati, kenapa kok kalian bisa kupur kepada Allah? Enggak masuk akal gitu bahasana secara luasnya ini Kaifatak Purun ini, ya. Jadi orang-orang Yahudi ini enggak pakai akal sehat kayaknya nggak pakai pikiran yang normal kayaknya, ya nggak pakai apa istilahnya uh, iman jauh daripada iman ya nggak pakai pikiran kamu ini diciptakan oleh Allah kamu ini amwatan mati Allah hidupkan di mana Allah menghidupkan kalian ketika kalian berada di alam rahim ini yang yang awal ayat summa paahiyakum Allah menghidupkan di dalam rahim ibu kita. Kita mati semuanya, nggak ada yang hidup sebelum dihidupkan oleh Allah, ya. Wakuntum amwatan amwatan itu adalah jamak dari mayyitun, ya. Seperti akwalun jamak dari qila yaitu akwalun Ucapan ini ya amwatun jama dari mayitun. Kalau mayitun ini satu mayit yang mati satu. Kalau amwat ini tujuannya semua pak. Ya termasuk kita. Ya, memang ini mazdulna ayat yang dituju oleh ayat ini secara korib secara dekat ini ketika ayat diturunkan kepada baginda nabi adalah kepada orang-orang Yahudi di zaman nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Orang kures di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kelihatan keumuman dan kejaman amuat ini menunjukkan semuanya, semuanya manusia ini kok bisa kupur kalian? Kalau sekarang kalau di kalau apa di kita gitunya orang tidak mau sujud, cekurang teh kaifalah ya sudah bila. Kok kalian bisa nggak mau sujud, enggak ngerti saya nih. Kalian nggak mau diajak bener, enggak ngerti saya nih. Enggak masuk akal nih. Bodoh kalian nih. Diajak sholat, enggak mau diajak ngaji, nggak mau diajak berjamaah, enggak mau dibajak baca Quran juga enggak mau. Aneh nih. Padahal kalian ini sadarlah kalian kita semua bahawa wakuntum amuatan pa'ahyakum kalian ini dulunya mati, tidak ada. Siapa yang menghidupkan kalian? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan sujud, Allah perintahkan ruku, Allah perintahkan berjamaah. Itu perintah Allah, ini undangan Allah, Pak. Ya perangkat masjid ini hanya sekedar wasilah sababia hakikatnya ini adalah undangan a kita diundang oleh yang punya dunia kita diundang oleh yang selalu memberikan rizki kita diundang oleh yang memberikan sehat kita pengen sehat bebas dari virus corona ya. Lari di mana-mana digalakan olahraga pakai musik di mana-mana tiap lapang. Ibu mau kemana supaya bugar nanti bebas dari virus corona. Ibu salat subuhnya di mana nanti saja pulang olahraga. Kok pulang olahraga? Bapak keluar dari masjid, ibu keluar jam 7 pulangnya, Bu, salat subuhnya jadi enggak, enggak keburu. Tadinya salat subuh ini ditanya, nanti pulang olahraga karena ini takut ketinggalan nanti keburu datang virus corona. I orang ini enggak ngerti. Sehat ini siapa yang punya, Pak? Kita ini siapa yang punya, Bu? Allah sehat dan disehatkan oleh Allah Sembuh disembuhkan oleh Allah Itu cuma wasilah sababiah olahraga itu Cuma kita bebas si bebas bisa Silahkan olahraga sekuat anda Sekemampuan anda Tapi anda jangan lupa siapa yang menyembuhkan Allah Jangan lupa Allah Jangan lupa ah. Allah pengen sehat lupa kepada yang punya sehat Rihayang hayang cager, tapi pohok kan mente cager, terus ciknu gaduh cager Allah, terus makanya kita ini jangan lupa sebelum olahraga kita sholat dulu, memohon dulu, doa dulu, jangan lupa sodako, suka sodako, kan as sodako itu tanpa ul, sodako itu nolak balah. Balahi, olahraga dikencengin, olahraga digetolin ke gas ibu. Siapa di sini yang suka ke gas ibu? Malahan banyakan ibu. Ibu-ibu make di depan, cuman bapak-bapak di belakang. Bapak-bapak ngikutin ibu-ibu. Ibu goyang kiri, bapak goyang kiri. Ibu goyang kanan, bapak goyang kanan. Ibu goyang kiri dan kanan, bapak ikut. <laughs> ya Allah astagfirullahaladim. Ita simkuring kantor, ibu ngalangkung kahiji tempat lapang, lapang gitunya. Ibu-ibu tak, pakai senam, pakai training semuanya, ibu ngertah semuanya. Tapi aneh pakai kerudung pak semuanya. Maaf, maaf, ya. Pakai kerudung tapi ke bawahnya, kira-kira Bapak suka enggak? Ibu-ibu pakai kerudung tapi ke bawahnya pakai lejing, suka enggak? Suka apanya? suka lihatnya kebetulan ada yang pakai kopiah haji itu iyalah enggak, enggak muda seletua tua-tua ketua banget Pak ya, ya gitunya Pak Haji menuju aduh iya menuju iya kenapa kan ditinggalikan atuh luka tuh ningali senamna luka ningali naunana gitunya kok Pak Haji rajin pagi pegang sepeda nempok herak ya, lihat dulu kaya-kayanya harus dibetulin dan diberesin nih ya olahraga teh. Jadi bukan olahraga yang mengundang sehat malah mengundang a adab mengundang la, laknat. Artinya kalau seandainya olahraga seperti pengajian ini sebelah sini bapak-bapak, sebelah sini ibu-ibu, ibu-ibu pakai sekat ya. Yang di atasnya bukan perempuan tapi laki-laki yang jadi imamnya gitu kan? seharusnya kita ini harus kontrol juga dimana-mana sekarang itu digalakkan olahraga tetapi jangan keinginan saya jangan dicampur radukan antara akhwat dengan ikhwan antara ibu-ibu dengan bapak bapak-bapak itu keenakan pak ya coba saja Bapak lari digasibu Pak maaf lari muter setengah setengah lima Bapak muter enggak ada teman pak tapi kalau jam udah jam 6 udah papa liut Kok mau jam 7 mah wah udah rame Pak disilih sikut silikinnya sila apa waduh Ya Allah, ini sukanya bapak-bapak memang seperti itu ya. Nah ini apa ya, na'udhu bila suma na'udhu. Mudah-mudahan kita semuanya bebas dari penyakit apa yang dikhawatirkan oleh kita semua ya. Tapi ingat bahawa itu adalah Allah yang mengatur. Allah yang meng mengatur. Jangan takut selama kita punya Allah. Ya, jangan takut sama siapapun jangan takut sama apapun terkecuali hanya takut oleh Allah subhanahu kok takutkan mati siapa yang takut mati mati itu gak usah ditakuti pak semuanya akan mengalami dari sana sampai sini semuanya akan mati termasuk saya semua mati Pak. yang harus ditakuti adalah hidup setelah mati pertanyaan itu yang harus takuti mati juga takut, enggak takut asal masuk sur asal husnul khotimah mati asal husnul khotimah bawa iman, bawa keyakinan bawa is, bawa amal so soleh, bawa hasil ngaji hasil baca quran ini amal soleh akan dibawa mengantarkan dan memudahkan keluar rupa, amin lagi sujud kita mati Alhamdu lagi baca Quran kita mati Alhamdu lagi sholat kita mati Alhamdu Lillah daripada kita mati lagi jalan lupa sama Allah jalan lagi lupa sama Allah senam tidak lupa sama Allah mati rugi coba kak kalau senam lari sambil kita ngeliling tidak sibuk mata dimatikan tungkol betong culang cileng tong rurat reret kumaha allah allah. Ya, allah ya allah ya allah ya allah sehatkan kami ya allah terus pak itu olahraga lahiriahnya olahraga batinnya olahraga olahraga ya jangan di dia nempel pak apa hape strek hape musik apa Jablai sambil nyanyi gitu ya, lai lai lai di jablai. Ya etom lain raga tu poho Allah tama. Poho Gusti? Allah bukan bukan tidak boleh tetapi kurang baik gitu kan? Tapi kalau kita mendengar sambil ah lupa ini, nyetel apa? Kiroat, murattal, ya. Apa saja yang bisa mengingat Allah Subhanahu Kuata ana sehat ini dari Allah, sembuh ini dari Allah, semua dari Allah. Ya Allah sembuhkan, sehatkan kami, kuatkan kami ya Allah. Terus sambil gasibu di kurilingan sampai 10 teh moa karasa pa leleus we. <laughs> Itu olahraga ya, jadi kata harus dirubah gitu kan? Harus dirubah. Kaifa ya? Kenapa kalian ini tidak mau taat kepada Allah? Padahal kalian ini asalnya mati dan dihidupkan oleh Allah. Ia terma dari nafanya ayat terada sedikit sekediknan masih punya bang, ngaji jele segera namanya gitunya. Kepatag puruna, kok kamu bisa kubur gitukan istilahnya? Kok kamu tidak mau sujud? Kenapa sih? Nggarti saya mah, gitunya. Kok kamu nggak apa istilahnya nggak mau sholat? Nggartilah saya mah. Pan kamu tadulunya mati dihidupkan sama Allah. Ya, paahiyakum. Allah itu menghidupkan bahasanya amwatang paahyakum huruf atopnya fakipak artinya di situ ketika Allah ciptakan mati langsung Allah menghidupkan orang itu di dalam rahim kenapa ada fa seperti kun payakun kun ayat payakun maka ayat itu langsung kata Allah ini menciptakan dunia ini kun jadi paya kun jadilah apa yang ada itu ini pakai fa paknya jadi harap atau pakai fa itu berarti ini langsung tidak ngantri gitunya tidak ngantri nah lalu kemudian ada sumayumi tukum ini pakai suma sama harap atau cek santri harap atau presa puluhnya wau aw summa fa nahundih hm sukan aya anu apa <laughs> ilmu nahwu ya ini penting kalau mengkaji tafsir penting itu mah alatnya penting itu jadi untuk membantu itu untuk membantu ya summayumitukum lalu kemudian nah ini lalu kemudian ini mematikan Allah kepada kalian setelah hidup ingat kamu jangan tidak mau sujud tidak mau ruku karena kamu setelah hidup di dunia ini Allah akan mati matikan sumayu mitukum indan kido iajalikum Tuh. jadi kalian akan dimatikan pada saat kalian ini sudah sampai ajalnya ini pak berarti mati itu bukan dengan penyakit, bukan. Tapi dengan A, ajal. Walaupun penyakit seberat apapun, Pak ya, belum ajalnya enggak akan mati. Banyak kan tetangga kita, teman kita yang stroke, yang punya penyakit ini dan itu sampai sekarang enggak mati-mati. Padahal penyakitnya kronis kenapa belum ajal ajalnya berarti sakit itu cuman sababiah wasilah ya wasilah sababiah menjelang kematian Adapun titik akhirnya kematian itu adalah ajal dari Allah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala ingat itu Kata Allah, kok kenapa kalian kupur sama Allah? Allah hidupkan dan Allah akan matikan kalian. Dari hidup ke mati pakai suma. Berarti itu tidak langsung. Ya. Hidup dulu di dunia. Hidup dulu di dunia. Kemudian sumayumi tukum. Pakai suma. nggak pakai pak. Enggak begini. payumi yumi tukum. Enggak. Kalau pakai payumi kum berarti Allah hidupkan, Allah matikan, Allah matikan lagi langsung enggak ada apa. Enggak ada perantara lah. Langsung itu kejadiannya. Seperkun payakun kun ada payakun mangka ada dunia ini. Itu cepat sekali. Ya. Kalau kusuma sumayumitukum setelah hidup kemudian dimati matikan, nah sebelum mati ini lama hidupnya sesuai dengan usia sesuai dengan ajal masing ada ajalnya ini 30 tahun ada ajalnya yang 35, 36 40, 65, 70 sampai ke 90, bahkan ada walaupun jarang 100 tahun juga ada ini sudah ajalnya pak makanya kita ini jangan takut mati, karena walaupun kita ditakuti, takutnya aku takut takut mati kalau sudah ajal mati dulu ada seorang raja Pak sebelah tabi'in ya dulu ada seorang raja nih saking kayanya raja itu menimbulkan pertama hubud dunia wakarohiatul maut ini penyakit hubud dunia cinta kepada dunia yang berlebihan itu enggak boleh Pak akan melupakan segala-galanya lupa tugas pokok luka ibadah lupa ini kebaikan lupa hanya yang ingat dunia dunia ini makanya hubud dunia ini dilarang penyakit pak ya jangan terlalu terhadap dunia ini yang kedua wakarohiyatul maut artinya saking apa takutnya sama mati dia itu sampai berusaha udah sakit dia itu wah udah parah sakitnya tapi masih takut mati sampai berobatnya ge saking takut mati itu pengen sehat pengen sembuh itu pengen masih hidup e, keluar negeri ke Singapura Mundik ke Thamah gitu kan kemana aja ada dokter yang ampuh dan mampu menyembuhkan penyakit ini berapapun tidak menjadikan hitungan yang penting saya sembuh ini Takut apa yang itu? Takut mah? Takut mati sebetulnya, mah. Takut mati. Nah, raja ini saking takut matinya oleh Allah Subhanahu wa Di apa takut mati? Undang siapa? Ajudan, -adu, ajudannya diundang. Semuanya coba kalian bikin peti dari baja dan dilapis dengan. Apa baja yang kuat dan kokoh, terus di luarnya pakai kaca. Dan itu peti itu disimpan di dalam sebuah lomari, dan lomari kamu harus kokoh lomarinya. Dibuat lomarinya juga dari baja dan dilapisi dengan baja baja yang kuat. Dan lomarinya kalian ini simpan di dalam kamar. Kamarnya pun kalian ini harus dilapisi, jangan ada yang masuk apa, angin sedikit pun. Nanti takut-takut Malaikat Ijro'il masuk ke kamar. Ada lubang-lubang tutup semuanya. Takut Ijro'il. Takut ajal datang. Ini seorang raja. Berapapun ditebak ini supaya menyelamatkan dirinya. Lalu kemudian kamarnya kamarnya di apa dikunci-kunci rapat-rapat lubangnya ditutup dan kamarnya pun disimpan di dalam rumah rumahnya pun ini tidak ada kaca tidak kaca kaca-kaca angin tidak semuanya ditutup takut malaikat masuk kata raja takut malaikat masuk kurang merasa kurang aman dia itu mengundang apa mengundang tentaranya. Supaya jaga-jaga dengan pedangnya, dengan pestolnya. jaga-jaga takut malaikat. Kalau enggak ada yang, kalau ada yang mencurigakan, tewak saja. Kalau ada yang ruhalo -luh gitu-gitu, luhatlah, udah aja tewak aja, gantung kecukur aja, bakatku. Tak nah, raja sudah selesailah pembuatan semuanya, maka si raja itu masuk ke dalam pet peti-petinya disimpan di dalam rumah loma, lomari, lomarinya disimpan di dalam kam, kamar, kamarnya dikunci disimpan di dalam ru, rumah, rumahnya pun digemok, ya rapat kuat dan rumahnya di apa? di pagar jangkung pasang anjing galak kemudian pasang apa tentaranya yang serba kumplit apa ini ya Allah ida ja'aluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastak Walau kana fi burujim musyayadah Apabila aja sudah datang tidak bisa dipajukan dan dipunurkan Walau fi burujim musyayadah Walaupun berada itu raja di dalam peti besi yang kokoh dan kuat musyayadah Surat apa itu? Pakai apa? Walaukah Nabi Buruji Musayil, wahai sang raja, wahai sang raju, kekuatan kalian ini tidak bisa menahan kekuatan Allah. Akhirnya ajalnya datang, raja yang sudah ada di dalam peti itu langsung dicabut oleh malaikat. Ej, roil katanya ceritanya sampai pecah juga si kacanya keluar ruhnya sang raja itu ternyata sekokoh apapun sekuat apapun benteng supaya kita selamat dari kematian kita tidak akan selamat kalau sudah ajal ajalnya maka kalau kita pakai pikiran yang sehat, yang benar, Pak, yang pakai iman. Kenapa sih kalian tidak mau sujud? Kenapa sih kalian tidak mau ngaji? Kenapa sih kalian tidak mau bisa baca Quran? Kok kalian ini mati setelah mati akan dihidupkan dan setelah hidup akan dimatikan lagi. Sadar itu. Apalagi bukan apalagi usia kita ini sudah di atas 40 tahun, Pak narr ya. sudah di atas 40 kalau 60 tahun kita ini benar baru berapa tahun benar salatnya umpamanya wallahu alam diterima wallahu a. kita ini laki-laki 15 tahun masih pulpa haji 15 tahun 15 tahun kita ke usia 40 mungkin kita usia 20 itu kita belum, aduh, belum jadi ingat Allah, belum pernah benar solatnya ya, masih apa istilahnya, ombang hambing mencari jatnika diri itu Pak kadang-kadang seperti itu Pak Ustaz, Komo abdimah dan kamari, sholat nagek, Kamarinya namaik Ge abdimah senah setahun. tuh apalagi baru satu tahun tidak seimbang nih ya tidak seimbang Seimbang tetapi innallaha ghafur rahim jangan takut asal kita semuanya mau kembali kepada Allah Taubat kepada Allah benar-benar sujud kepada-Nya dan rukunya insyaallah Allah akan menerima ibadahnya ya tidak ada kata terlambat ya tidak ada kata ter terlambat ah saya mah udah tua kapalang borontok Ah, nggak pernah ke masjid-masjid saya maaf, ah, percuma, udah tua begini, mah ma sudah mungkin asup neraka, itu kan? Itu nggak boleh, nggak boleh berisangka seperti itu. Allah itu maha cinta, maha sayang kepada hambanya, ya. Karena tidak ada orang yang soleh yang tidak punya masa lalu. Tidak ada orang yang salah yang tidak musa, tidak punya masa depan. Sulit mencari orang yang suci, apalagi zaman sekarang, Pak. Susah mencari orang yang gaya ibadahnya, apalagi zaman sekarang. Selangkah ke depan, dua langkah tempat maksiat. Rumah belum dibuka, TV dibuka, ini tempat maksiat. Kadang-kadang kita tipi dibuka, buka HP, ini tempat maksiat. HP di dalamnya ada iblis, tipi di dalamnya ada setan. Ya kan? Maka kadang-kadang ustaz kayaknya tidak pernah maksiat. Aman ustaz malah ih tahu-tahu ustaz itu di rumah hanya eman Tahu-tahu ustaz itu hanya kirim sana, kirim sini ih nyambung ada ada yang nyambung gitunya lalu sms smsan pun bojomah smsan candi dijawab dari menuanya gancang dijawab bisa si belik <laughs> ini kadang-kadang seperti itu maka saya ngobrol di kantor urusan agama di bagian hukum ini sekarang ini tingginya apa perceraian ini digara-garakan ada mensos tingginya ini ya mensos adanya hafe ini berarti hafe ini ya gimana di tangan siapa bisa manfaat tapi kalau di tangan orang yang tidak beriman bisa jadi apa kemaksiatan bisa dipakai nifu ya bu ya bisa dipakai online jualan wedding nama Ya jualan ini, itu dalam wedding ada orang empat puluh yang mau hajat rugi semuanya. Rugi semuanya bu. Hajat jalan, makanan enggak ada. Orang catering tidak menjual nombor. Ini empat puluh orang hampir dua koma miliar ini tertipu. Allahu Akbar. Ini gara-gara online dan sebagainya nih. Nah makanya Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah ingat bahwa sumayyikum sumayuhyikum nah setelah kita mati dimatikan lagi oleh Allah ini yang harus kita pikirkan sumayuhyikum lalu kemudian kita akan dibangunkan kembali ya ba'su man -kubur. ya kita akan dibangunkan nanti di alam kubur siapa yang tidak bisa bangun nanti dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian summa ilaihi turja'un dan orang-orang kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kembalinya ada yang keadilnya Allah ada yang kepadolnya ha? Allah semuanya akan kembali kepada Allah semuanya semuanya nih kembali ngancuman dibagi dua ada yang keadilnya Allah ada kembali kepada padolnya apa yang dimaksud dengan adilnya Allah yaitu neraka neraka Alhamdulillah apa yang dimaksud dengan padolnya Allah adalah sur surga ringkasin Pak jadi orang masuk neraka itu bukan karena maksiat nanti tapi karena adil a ah. adilnya Allah orang masuk surga bukan karena amalnya tetapi dengan patolnya Allah subhanahu wa ta'ala maka harus ngerti kita datang ke sini cari padol Allah cari ridho Allah da ilmu insya Allah sudah papaklah di bapak dengan cuman padol semuanya kita butuh sama Allah rahmat butuh sama ha? sama Allah duduk di sini satu jam atau setengah jam insya Allah bagi yang ngerti rahmat dan padol Allah ini akan uh sono berburu pak, berburu semuanya Waduh, padahal takut tentang ke, kebagian. Aduh, Romat, Allah takut nggak kebagian. Ilmu, Pak, bisa baca buku, Bapak di rumah ada kan? nyetel pagi-pagi, Mamah, Dedeh bisa didengarkan, kan? Tapi yang disebut dengan padol dengan rohmat ini ditentukan tempatnya, ditentukan saatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya tempat dan rohmat padolnya Allah ini seperti hadir di majelis taklim seperti ini. Ya, di masjid yang barokah bisa silaturah, silaturahmi, karena sudah ada suara adzan satu ayat dulu ya. ke, ke keburu-buru dengan adzan takut ada yang... Uh, apa? tahlil apa itu kan? Jadi sumailahi tur Jauh ya, Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Huwadhi khola khola kum maafil ardi jamian. Ya ini kan ini masuk pas sindiran dari Allah, bisa ledekan dari Allah, bisa untuk peringatan bagi kita semua ya pada umumnya supaya kita berfikir kok kenapa kalian kufur, kok kenapa kalian tidak mau sujud, tidak mau ruku', tidak mau ngaji, tidak mau cakrawat. Kenapa? Karena Allah ini sudah menghidupkan kalian, memberikan sehat, memberikan rizki, memberikan semua fasilitasan kapas Sita kepada kita semua Kenapa kalian tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cek bahasa orang mahu pakai otak Gitu istilah banyak, jadi gitu-gitu Kukuran dia gitu, jangan jembal Bantu dia tidak arti, kau mau digunakan mamacana Allah, Allah Mesti tidak mengunakan, kau dibaca Padahal itu mengancam orang, padahal Mama tahan orang, subhanallah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan umur yang panjang Dan barokah, sehat walafiat Lahir dan batin, dan Allah Semoga ya Allah menjauhkan dari berbagai balahi malafetaka yang di luar kemampuan baik itu penyakit lahir penyakit batin sehatkan kami beserta jamaah ya Allah sehatkan kami semua ya Allah ya Allah mudahkan rezeki kami usaha kami saleh salihakan anak-anak kami ya Allah tenangkan amankan keluarga kami mawaddahkan dan warahmahkan keluarga kami semua amin Allahumma ya Allah ya robbal ya robbal alamin rabbana at fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Anit Anitni Abbas rohnya tu sallallahu alaihi wasallam sallam saudah wa liwa'uhu abiyad saya gak usah artiin ya insyaallah ya oh artiin baik ah, baik terima kasih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 Suci bendera panji Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi tinggi dari Akbar lillahi lhamdulillah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadin wa Rasulullah Wahai para mujahid di sabilillah Tidakkah hati kita sakit Ketika kalimat Tauhid dikatakan, kalimat yang agung nan suci, yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam, saat ini kalimat itu dikatakan.